Par, Pin, hmm. ayo yang akhir-akhirnya pengen kita bersapi ya. Iya, iya ayo yang gombangan dinaikin ya, ayo yang masih kurang ya, Pin. Iya, mau oh, les titik ketok, alih kenapa tuh? Kau sih. Acak nalen kok punya natah di terakhir ya, ya meter no. Oh, iya, aku mau katanya apa? Iya, Insyaallah. berkah <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Saya pikir apa di masa awal lilin gue ini ya pada yang ngomong ini Alhamdulillah, Ya, yeah. yeah. mau yang ringok, ngomong-ngomong Ustaz Disyukuri ya peperibuan, maaneng ya? Ya, kasihan itu sebut tugasnya lah berarti ada yang kelima nya? ya wis ngomong gue di pangan mentahan apa di pangan mentahkan bewe ngomong gue minyak diremuk dan di pilih tak bareng-bareng ya ya wis ganti wis kan udah bisa ada kakak itu murah satu Dia Bocah ya, manisnya turun turu, oh, tangi, tangi, tangi gula kerjaan, Tangi Tangi angin, kia kerjaan, woi, woi, Wajah woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, apa? woi, woi, woi, Loh, kalian silaturahmi om ini ngerti, kok kandangnya marahi Uh, mumpung minggu, melaku-melaku disit, kalau lu bang sit, ya mau keana apa, anda apa pangeran apa lagi? Petang, nah, lah, aku lah. Alhamdulillah sehat, Mas. Jenengan juga sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Pekerjaan lancar? Ya lancar, Pak, tapi akhir-akhir iki -akhir mulai sepi bengkele, Pak. Oh, ya wong jenengane usaha, jenengane kerja lancar karo sepi gue relatif, Mas. Tinggal niat awale kepimen. Kira-kira anak solusi apa, Pak? Oh, anggere jenengan jaluk solusi, enake ya Enaknya, jagung ning karena bae. Maga, maga Iya gitu. ya, Ini mas Jadi kayak kaya, gini mas Sehingga jenangannya wong usaha wong kerja Rame sepi gue relatif Niat Dengan pikirannya dewek kerja gue panu apa Oh, banyak gue Ya niatnya ya Menurut duit terus gue mangan lo pak anggar gaya gue mengkonjeningan jadi ngeluh karena apa anggar olia sedikit ora sesuai karo kekaropane sampean akhire jadi kurang cocok nengati oh, ya. terus terus enakin niaté priben butuhé priben apa pak sing pertama wong usaha, wong kerja gue Diniati ibadah, niati ibadah disin, kango, go. go Wong liya terus katu ikhlas, insya Allah angger wis niati ibadah, Wong liya bisa dibantu, ngerasak seneng insya Allah rejeki pan Iki putih, oh, pak. Eh pernah dipaham berarti niatnya kue, gue ibadah. Tergantung niatnya, yang ya pak, kulotak pangsorin. Iya wis. siang niki, gue kacang-kacang Iya wis mas. Udah, mudahan, sukses. Ya, amin, amin, amin. Semangat mas. Semangat semangat. semangat. si pri Pak, panang, panang, Mas, enten mas. Mas, berkat oh, nungso, bu. Lu sembuh. nopo-nopo oh, Bu. Sami-sami. Waalaikumsalam. Bener cari Papa mau, berarti. Yen derek nulung ikhlas. Bakal kalau nulung juga. Recek ya sukes turung sarapan poli berkat Cocok wis. Nah, kucipto yen. Andre sepsi Oke <sukain> dek aku tuh hmm. sering-sering nulung wong, sering-sering nulung wong, sing klas, sing sabar. Pada beka noga wae ya, ente kelas nulung wong niat, sabar. Ya kayaknya sih, nih anak apa itu? Ya, ente kesampeh setan apa bisa ngomong aja wae ya? Kita ngoro sampeh setan, Okein, <sukain> Sambet Jin yang sudah ustad. Nih lah kayak aku ngomong nih, guys. Intinya gue mau wis bawang, oke lah, segi mangan besit, mangan besit sarapan lah. Tunggu, sarapan kali temen yes. Aneh, oh, Yura. Cek semen hop hop hop hop oh, oh, oh, oh, ini oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, <tune> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,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 oh justru itu kalau tang kimian gua, tang ya gue ya ini sudah berlatih dulu ya ya ya nah, nah, yang mau Kayak perlu koin sih nggak tuh ayo mikir orang pacaran, mesti pacaran, lah mikir, mikir, mikir, lagi bisa Pacaran. Dapat dipakai awas pan, nah, kamu nah, Ya, bener Ya, ini orang nandisit ya Ya, pripet Kayaknya mereka, waduh, ini udah kepentingannya nyong Kepentingannya nyong juga ya Kepentingan apa? Eh, kepentingan awalnya kawan, apa nyong KB Kawan, bisa ada ngomong kepentingan-kepentingan penok -kepentingan Wis semua anda nih KB bakal ngerti jawab Kangen lah, arpe kon lah. Di Apa mananya pemikir. ora semata bong tapi karena juga mikir memang tua, pada pada kayak demi kebaikan dari mereka, beh. Masjidku kan nawo par. Bahkan pengen ngerti ya. Ibu nebo cawadun kaya. Kau yang usia kaya teringan. Dongen yang berakhi. Sawararane kau yang bisa. Nih cipet panganan kau. Hmm, Dengar iya, kan iya, tapi iya, interpar. Iya, iya. Berarti sekolah tinggi gue. Hmm. Kaya gue berarti oh, iya Oh ya berarti selama kau yang mikire kon kau nyak kayak gue apa yang teman dan gue sebulannya maksud berarti yang gue karena ya. mirongir berarti ya iya iya teman tok ya, oh, ya, ya, ya kan ya, ya pemen ya wes paham paham bawa ya wes ya tak dukung wes kayak seru gue tak dukung gue tak dukung gue tapi kau setuju ya oh setuju wes seru persen ya. mis mau okay, mis oke wes wes siapa yang pangan di sini tapi men enaknya beri men enaknya bang saya kia ya, apa gongko boy nampak bayu saya kia terbelas kali Bukan nih, bukan nih.